Saya tahu tidak ada banyak orang yang mendampingi orang tua yang merasa milik sini, ya, motor, Jadi gini, pendeksa uh, EIK ini juga pelajaran dari, dari pengalaman dari Kang Binas, ini, ini juga besar, kita gak bisa nih buat teman-teman di luar sana, jadi ini yang pertama-tama Ya, ya, kita mulai. Oh. Oh. Oh. ya boleh tukang di kan dia punya jantinya, yeah. Ya. Nah, sebelum masalah. ini, okay. yeah. Jadi, ini bisa, ya. kami uh, di ya yang <guk> Jadi ya tadi nah, itu saya Anda bisa mengambil saja apa yang ada di kita bisa buat kebutuhannya. Kita di jalan tidak profesi yang ketiga ketika, apa ketika, ketika mereka tidak berbunyi, maka mereka tidak mempunyai hak untuk jadi klasik jangan lupa aja nih Kak. jadi kawan-kawan Ayah. Kalau kata saya ya benar itu Yang tidak tidak ada yang ya. kan. nah, ini masyarakat nah, ini adalah masyarakat terkait bahwa masyarakat selalu ini yang gitu <laughs> Saya benar-benar